Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mana? Ngapa kek? aja. Iya, baik yang ngapa Pakai bahasa cilat aja, Kalau bahasa Indonesia enggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia enggak dari Jawa. Dan pakai bahasa kasarnya enggak boleh bahasa lu. Ya ternyata percuma kayak. Tepri bena hahaha anggap saja tanya sama ini ya sudah sana ya, apa entuk Tuh, tentu. Apa Bisa bisa itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama. Dari Cilacap, Jawa namanya. Gunawan. Oh, bagus Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan? Ya Tukang pewarta, hartawan. Tukang ada gunanya. Kalau nyuruh sama ini, ini gunanya banyak ya. semuanya yang nyuruh pakai ini aja, pasti gunanya banyak. Jadi orang, kalau saya jutawan pewarta, kalau orang kelayapan bisa, lawan wisata tukang kelayaban kan? Kalau banyak gunanya, kalau banyak masalah, masalah. Gini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya waskalin lagi, nah, dan otomatis secara sana itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya, jadi apa? Mufti. mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu gak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh ah? Jadi kalau syarat-syarat yang ketat, harus ketemu gurunya, ngaji lama Terus akhlaknya harus baik, akal Qur'an, akal hadis itu syarat untuk mufti Mufti ya. Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti Kalau sampai kan enggak perlu seperti itu Pokoknya dengar ngaji sayang bisa dilakukan-dilakukan, dilakukan, yang enggak ditunda itu sudah selesai dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orangnya urutan? nggak jawab. Tahu dong? Ditunda apa langsung? Ketika kangen keluarga, wajib gak? Terus ingin pulang atau miringin? Tapi ketika ada, tadi. Pikirannya mulai macam-macam. Kenapa kalau mufti sarannya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya, kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat itu. Saya beri contoh ya, Mas Gunawanya, Kayak iya, kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Uh, kerja di Korea itu baik apa enggak? Baik. Kalau melihat sisi jauh dari keluarga tidak baik. Tapi apa artinya deket tapi enak? Mm. <tBig Background> enak itu, Raina keto terus terus kira atau Getok. Itu namanya enak. Jauh tapi enggak enak. Karena biasanya kirimannya. Kirimannya. Panjang. Panjang. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kirimannya? Wah, kirimannya. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya, baik, bagaimana merantau sama di rumah? Itu pas, nah itu. Eh, cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah, itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya hukum? Ya, itu kan nggak perlu mufti. Pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal Ah. misalnya kamu marung di warung korea yang terkenal misalnya masak babi tapi yang kamu makan bener-bener telur atau ayam hukumnya gimana mesti mufti itu mikir kalau melihat ayamnya halal tapi paling digoreng di wajan yang sama diletakkan di piring yang sama dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara es ya. kalau melihat itu kayaknya enggak halal ya. tapi kalau melihat bisa saja meskipun bisa saja pas jatah saya, piringnya baru. <tipun> <tipun> Tapi meskipun kemungkinan itu, entah. <tipun> <tipun> Tapi ya buat senam otak, yang nggak mungkin, mungkin dah mungkin <tipun> <tipun> <tipun> Tapi ini, lah ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat, ya harus sholat. Tapi <tipun> melihat, kalau kamu sesuci misalnya. Sesuci di pesawat itu, wudhunya kira-kira sempurna nggak? Waduh, kan? Kalau sempurna dimarahin awak, abang Setelah bu tidak sempurna, kira-kira tetap wajib sholat apa ndak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin hormatin. Wakti. Hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah dikos-kosan atau di Korea harus diqodoi. Tapi ketika wajib ngondoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, gitu wajib botol. Maksudnya ngeper lagi kenapa Jawa Jawa kayak sampean tuh semua musti pasti ngepet? Ini sholat berdua aja ahpot, apalagi disuruh kodo, Hanya kalau ditanya hukumnya gimana habis wajib sholat? Wajib mulang nggak? Kamu enggak. <laughs> Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang nggak pernah sholat sampai sepuluh tahun, setelah tanya, saya wajib kodo harus. Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung enggak sholat. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Akhirnya saya sebagai kiai ngakali dia ya, sudah nanti kamu sholat dulu, aja, enggak usah tanya kodoknya. Pas tahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? So, <SILENGALAN> sudah. Gus caranya kodok gimana? Sudah enggak tanya kodok, wajib menggak caranya kodok gimana? Saya bilang ya, pokoknya tiap sholat kamu dua kali aja, Enggak <SILENGALAN> usah langsung banyak. Allah, tiap sholat <SILENGALAN> dua kali. Dua kali yang satu untuk salat wajib hari ini yang satu untuk nyauru utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun sebulan kali 5 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap satu bulan 150. 150 12. Berapa? Banyak. Banyak Kali 10 tahun. Lihat trawes aja dia takut wajibnya koto itu sesuatu yang mudah dikenali tapi bis ngitung tadi ngitung loyalitas orang pada agama rai rai gini rai rai tobat musiman gini <SILENCIO> ya, kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya, <SILENCIO> ya, ya, ya. bahaya. makanya bilang ya sudah sholat dulu aja katanya kaya harus ikus, kan, sudah, harus ngondok ikut sepuluh tahun sudah saya sholat dulu aja dosa tanya itu makanya dulu tuh ada cerita unik ini guyonan saya sebagai menghormatan pada korea-korea palsu ini ya <SILENCIO> Kalau ada Kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, kita pati ya Kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya? E e Kalau Kiai pasti jelek, ya agak musibah Tapi <tuh> <tuh> bisa bikin kantor capa gak? <tuh> Ini provokator itu. <tuh <tuh -tuh. Apa, pengesahan apa ya? Pakai kantor apa? Enggak kantornya itu. Dia yang istilahkan istri kedua itu. <San> <San> <San> Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu nggak ada akses ke dalam, kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu, itu agak nakal dia, ingin tahu nengnya kalau dalam bahasa pondok itu. Nih. Nih, karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia lebih banyak itu, kecilnya mesti duluan nih musola, muiyaya nih musola, muiyaya musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pasti tertutup kan, nyusah, miskin. Yang ada jendeng itu di pas nah. musola. Sekarang keluarnya tamir-tamir di Indonesia ke saya gitu, semuanya masjid bagus. Kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena minjam. Aku juga mising di rumah hari ke masjid. Ya Sekarang banyak nggak? Banyak. Karena kamar mandi masjid lebih baik. Yang parah kalau mau tidur. Kan. Di rumah nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Kalau ngantuk, <tuk> kipasnya dinyalin, Di daerah ya gitu. Di sini. Ya. Di kesan enggak nggak ada hikmat di di Pusul sini masih, masih, ya, ya. masih ada ya, Mas. Masih dikasih, malah sih. Itu mau itikaf, mau nikmati juga. Di mati Ya alhamdulillah kok, Allah nggak apa-apa lah. Ya, dekat masjid sudah, sebelum niatnya ada baik, semoga tetap apa. Singkat cerita, dia itu pura-pura jualan apa? Kiai-ia memang gini. Dan baru kayak anakku disenangi, banyu murah, soalnya piyai wali, jadi tahu kelakuanmu Tadi santrinya tadi Di Barno, Biarin, dapat air, air murah, loyal Lama-lama di sama dia Kamu seneng sama anak saya, iya pak ya kamu harus jamaah di depan 40 hari Jam. Kalau itu, selesai nanti ke sini tak menekahkan sama putri saya Oh, semua nanya, bukan man. Dia jamaah terus di depan. Ini di Mejid Haram, ceritanya di mekah, Gak diserahkan gak nah. di Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas. awal. Setelah, setelah. setelah itu, sholat semangat ya. Nah, syaratnya, 40 hari di sholat awal. Ya, imamnya tentu Imam Mejid Haram, gak Mas Putimanggar ini. Kalau <laughs> di sini gak jadi wali buat mulai-mulai belum. Ini di masjid Haram, yang satu sholat sama dengan seribu sholat. Ya, sepuluh bro. Kalau sholat di sini, satu sholat kan beda-beda satu. <laughs> Kalau di sana lipatannya kan berapa? Sepuluh ribu. Ada yang bilang sepuluh ribuan, ratusan ribu. Terserah ngitungnya sama. Empat puluh hari. Hari ke puluh selesai, sama kiai, digandeng satu-satunya. Ayo nak, pulang ke rumah saya, Tak kawinkan sama anak, saya sesuai perjan. Itu santinya marah-marah. Pak kiai, nginyak uang. Sholat, jadi ya, mau dijoli anaknya jenengan. Enggak, nggak bisa. Ternyata dia hari kedua ketika sudah ikhlas Tidak karena hmm. Cewek tadi, tidak karena putrinya kita Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya Karena sudah Empat bulan iya Pak Yai, kamu menghina saya Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengah? Enggak bisa Sholat saya itu balasannya surga, enggak bisa Enggak mau saya <isa> enggak <sakit. isa yang Advanced> <problema> Dari sholat untuk dapat cewek Menjadi sholat, nikmati kebenar. Makanya kalau kamu ingin kaya, tak suruh sholat hati Nanti kalau sudah sering sholat, nikmatnya sudut, nikmatnya muat sholat sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya, apa enggak? Kalau kok masih ingin kaya, terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya enggak mau. Maksudnya. Akhirnya kiai yang merayu-merayu dia. Sudahlah, tetap jadi mantu saya. Karena kiainya nya kesemsem ingin punya mantu ikhlas sekarang ganti yang kiainya yang mati-matian rayu supaya dia mau jadi menantu karena ingin punya menantu bisa dibuktikan ya mau nyoba itu. tidak contohnya tidak harus megang, misalnya anda ingin kaya dijajahi disuruh sholat so sholat saja, lama-lama nanti anda akan menguhasabah mengkoreksi doa anda. betul ndak betul ndak, ya, anda suka cewek Mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti, dan, nanti mesti ada alamat. nyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah, Gambarnya itu angin topan. Ya mati ya itu Jadi itu artinya wasta'inu bisopri, nama. Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan, kita tidak pernah Makanya semuanya kita serahkan pada waspanru. Nah, mungkin sampean kalau hidup di Jawa, karena tetangga, roh kiai kadang rapat Islam. Karena kadang jadi gawan tonggong. Tapi gara-gara di Korea, melihat Islam, gak hidup, malah sampean jadi dia Kalau di rumah, jadi kiai RT saya nggak ngangkat Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. iya <tipasih> kalau kiai di Indonesia, namanya kiai lokal. Kalau sudah di sini, roh Islam. Jadi itulah hikmah yang dikirsaan Allah Subhanahu. Nah, makanya berharap semoga keberadaan anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud tauhid, tasbih di dunia ya sudah ya cukup ini.